Oh, apa? Oh, hmm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Mabokki. laughs> menemani saya ya, guys, ya. Apakah saya akan turun ke Legend hari ini? <laughs> <laughs> Tidak ada yang akan berhenti Eh sekarang tuh Nah segitu aja akhir, akhir, akhir, akhir Ranski tolong kondisikan dirimu Hati -hati. atas hati-hati atas hati-hati atas oke okay. gila lewat aduh gak kena bii gak gak aja blameshot yuk mulu nice, naik splemshot Rizky pikir mau kesana dia sombol ya? salah prediknya salah sayang Rizky calon, calon Rui Kyoshi gue panggil salah sayang predikin salah out out out ini mana kau Gitu, tuh. Uh, pecogin Johnny Boglak. lagi sekali loncat. Hai, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, eh sih ki, lamun kan jagut nelayan, lamun kan dah ngajarin yang ngajarin tuh tuh tadi diam berarti. atas rame tuh, ada web soalnya aku tidak bisa backup. esu itu nanti tamplak lagi, aduh anginnya tuh bos tamplak kan, tamplak lagi, kubra namplak gitu hijau kan itu kubra namplak aduh, minta kesan tuh, minta kesannya ngomong tinggi nah, plen, suop, ya, yuk jijing, itu mau belerah deh belum, itu mau gua deh kok hati Kudia pecubuh tuh nyatu mati Oh gak sengaja kudia Oh utut Gak sengaja Salam sengaja Gwina Gak dapet Gak kena Gak kena Semakin banyak yang kelihatan Sakit. Ada yang mau nah. e, Ada Harus yang right? picka lagi. Sorry guys. Comment nih kalau mau bisa tuh. Wip Aduh percayaan buat rata ini nih Skyloo nih biar Dia hmm. hmm. ya udah flicker nih Skyloo dah ya Ruby ada deh mundur rek de, mundur rek. Ada. Iya awas datang tuh. vietnya noh Ini nge ngebak nge-bug mic Kenapa, Udah ada suaramu dari Oh. awas awas jangan luar dulu oh maulik oh. aku, aku di zoning aku di zoning itu dia masih di semak dia nunggu aku gak ada resmi gak? No? gak ada gak ada saya dulu aku ambil biru dulu jangan aja kimi biru no Keluar aja. Loh, kupra, kupra, aku aja Aduh kupak-kupak aku ke bonski eh bonski sampai sana ngebut adul aku no ampun Hey, yo, Nah, di sana ada guys, saya guys. Sorry guys ya. Saya lunder. Saya juga lunder guys. Ranski, tunggu Ranski. Ranski, Ranski. Tolong dibuka dong map dong ya, iya. <hark> Dah hey. mati sih apa kali laut Ada, <buk try> nah, iya clear, <puk tai less> ada orang depan ada tuh, gini kok enggak? Enggak lewat soalnya meriamnya Oh, oh, oh, ih, ngelot ya? Enggak, takutnya ngelot ya? Oh, semuanya di bawah. Oh, oh, yang pesen skill tuh, ih, ampun, oh, oh, oh. One metric metric. untung aku belum ada berapa detik. Kau ngomong untung, ki. Ini Gila ini ya orang tuh di, ada rugi itu di belakang kena tuh komit nah naik guys aduh popiusnya popiusnya brutal sekali ya guys ya aduh tidak tolong dia bang kut Langsung-langsung masuk masuk burung tu asyik iki iki aduh <laughs> mati satu terus gilanggir oh, ya. nah ada immortal nyaru anda ya so, so. nah Granger mati nice mm. kita sih lordnya harusnya Eh eh kobra kobra Aduh lumayan Oke, langsung clear atasnya nanti aja, tolong ya. Isi mana ya? tahu lah. 站那혜,或者安靡 君察! 住左邊 ses!! Eh mundur cowo eh Lihat Sabar ranger-nya Aduh, habis ini aku sih mau aku. Oh, iya anu, betrik-betrik, betrik-betrik. Eh, warren aja, warren aja kalau mau memang. Aku nyaka ini. nih gini sih, ini okay. soketnya, ngeranggak sih eh, balik, balik, balik, balik, balik, ada ada mundur mundur Ya, jaga ya, floornya udah mau hidup. Ada orang hidup. Ada orang di depan tuh berenger di depan. Ya ya. Brodi Brodi, offset okay tuh Brodi. Jangan gitu jangan gitu. Dia nyari aku nih. atas Laurel. Sono mau bunuh Burgo kenapa kali Ayo, biarin dulu. Satu. Mas Brody, Mas Brody, Mas Brody Yuk, orang orang Minion, gen bos os, hilang. Oh, si. tuh. <wines> Entu, gue, gue, gue Bawah dapat. nih minan minan minan. Sabar, push. Dorong tiga <sum notch>? tinggal tiga tiga oh, tuh hati-hati. Tinggilan -hati. nanti dia ufra ufra mau ketemu udah kena sabar ya aku dulu I, i, i, i. Aduh kupranya sekarang baik dulu kita pulang. Pasti pulang dulu kupra Tidak ada, ya. Nih, ma, babi yang itu. Ini babi ambil, babi Babi aku gak ada idea. Rinjaulti, Oke, Aku bawa, aku bawa ke pertengahan dua lem, mungkin ini nih Ya. dan juga ada immortal guys. Ruby immortal. <susuk> <susuk> dia ya. di alam nah. di dalam semua. Ya. <susuk> di dalam di alam Lord... Jadi Lord... Lordnya. Lordnya. Tunggu lordnya. Eh. -len jalanin jalan atas, jalanin. atas biar ke langsung, langsung ke langsung ke lornya. Mana oh, Langsung dia kita datang, granger, granger lihat grangernya lihat grangernya, <tuk> nice. lihat grangernya. Terengernya terenger. Terus. Zoning Sakit sakit Kalau nak pusat dia tu. Dah aku mati. Majuin aja tu. 30 detik. lol nak deh mendingan penetnya eh penetmu digantiin gini immortal oke okay. selamat oh iya tetap awas oh, brodi brodi brodi balik brodi ayo brodi yang ini baca depan lagi tidak ada yang mana ada ada yang ada. Tahu, kematian kill, kill, kill. tuh nice. mati brangernya cuk bisa bisa nice nice ada mengalapkan mortal, ada mengalapkan di mortal, gas gablas gabs record Ya, nice nice. Oke, okay. uh, eh, bagus. Masih <tara> Lalu kok ke Gege men, hmm. posisioning beli <imitation>